Berterikat dan beroransi 5. Mengenai pembekuan dan pelarangan hendaknya terdapat kata-kata sebagai berikut: Pembekuan dan pelarangan Organisasi kemasyarakatan dilakukan Setelah mendengar Mahkamah Agung Pada tanggal 10 September 1984 fraksi PPP mengundang PP Muhammadiyah untuk dengar Pendapat mengenai 5 RUU khususnya mengenai RUU kemasyarakatan dalam dengar pendapat tersebut, delegasi PP Muhammadiyah telah menyampaikan pokok-pokok pikiran tersebut, setiap penjelasan yang panjang lebar. Pada tanggal 18 Oktober 1984, dalam bersedia menyebut Ketua Pelayanan Pakistan di Kursa Besar Pakistan di Jakarta, Lukman Harun bertemu dengan Ketua DPR Amir Mahmud, wakil Ketua DPR Karis Suhud, wakil Ketua DPR Haji Ridhoubis. Pada kesempatan itu, sel Lukman Harun bicarakan mengenai rencana undang-undang organisasi kemakmakan yang telah disampaikan oleh pemerintah pada DPR. Disamping bicarakan masalah azas, maka Lukman Harun minta jaminan bagi organisasi kemasyarakatan yang bersifat keagamaan Jangan hendaknya rencana undang itu menghilangkan gairah untuk berorganisasi dan beramal <tuk> Karena hal ini akan merugikan semua pihak Disamping itu, Lukman Harun mengharapkan supaya dalam undang-undang itu ada fasal yang menjamin Ormas keagamaan dalam melaksanakan amal usahanya sesuai dengan ajaran agama masing-masing kalau amal usaha itu dilakukan menurut ajaran agama masing-masing, tentu tetap akan ada pahalanya. Sehingga aku beramal tidak berkurang. Tetapi kalau amal usaha itu dilakukan tidak menurut agama masing-masing, tentu tidak ada pahalanya dan hal ini akan mulai gerah untuk membangun. Sebagai kelanjutan pertemuan yang tersebut, pada tanggal 25 Desember 1984, PT Muhammadiyah terdiri dari Dr. Kusnadi, S.Pd., S.Hum. dan S. Ismail S. Ismail Harun dalam Harun Menurut wakil ketua DPR DPRNPR, Bapak Kharisut Dalam penduduk Kharisut dibicarakan secara panjang lebar Mengenai usul-usul lama -usul dia Dengan mengenai rencana undang-undang masyarakatan Pembicaraan dilakukan secara terbuka dan terus terang Jadi percayalah para Bapak sekalian Bahawa kami menyampaikan sangat terus terang Perasaan yang ada pada kita semuanya Dan itu, dalam kesempatan itu, Pak Kharisut menyarankan supaya PP Muhammadiyah menemui semua fraksi yang ada di DPR, termasuk fraksi FKP. Pada tanggal 18 Maret 85, Muhammadiyah mengundang beberapa orang fraksi PP yang datang secara pribadi, yaitu Dr. Suf Sakir, satu nama Esa, Nur Hasan, Nur Hajar. Pertemuan tersebut diadakan di Menteng, Ndia, Jakarta. Dalam pertemuan itu, PP Muhammadiyah ingin mengetahui perkembangan pembicaraan RU Organisasi Masyarakat di DPR. Pada tanggal 27 Maret 85, PP Muhammadiyah yang terdiri dari perwakilan di seluruh khusus modal di tahap mendahului bertemu dengan Ketua DPR Amir Mahmud. PP Muhammadiyah menjelaskan usul-usul Muhammadiyah mengenai ukuran masyarakat dan Bapak Amir Mahmud dapat memahami bapak usul Muhammadiyah tersebut. Bapak Amir Mahmud menyarankan menyarankan supaya PP Muhammadiyah bertemu lagi dengan Bapak Presiden. Bapak, bapak Amir Mahmud juga menjadikan untuk menyampaikan usul Muhammadiyah tersebut kepada Presiden. Atas usaha Dr. Dali Iskandar, Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, saya pembentukan Dr. Suhadiman SA dari Golongkarya, waktu itu pansus 5 MPU pada tanggal 28 Mar. Dalam pertemuan tersebut, saya menyampaikan beberapa saran Pekan Muhammadiyah, guna penyusunan, undang -undang dan undang-undang organisasi kemasyarakatan. Dalam kesempatan itu, Dr. Suhadiman mengatakan Wadiyah Suka, Wadiyah Aikah Muhammadiyah, solo, sini. Saya juga mengatakan, saya juga mengomentari perlungan nilai-nilai pahala adik yang sangat penting dalam membuat sesuatu amal usaha. Dan karena dokter mengatakan juga di Muhammadiyah, jadi karena beliau juga keluarga Muhammadiyah, maka saya sungguh mengharapkan bantuan beliau, guna suksesnya usul-usul Muhammadiyah dalam penyusunan organisasi tersebut karena beliau mengakudah kaum Muhammadiyah tentu termasuk kategori makhluk besar Muhammadiyah dan bersama Allah, Pak Timan, tidak usul Muhammadiyah yang bantu maka beliau mengandalkan insyaallah Allah dapat tidak usul terakhir PP Muhammadiyah pada tanggal abad-abad-abad 85 tidak terdapat pelindung PP Muhammadiyah yang dihari oleh ketua-ketua wilayah Muhammadiyah dalam kompon tersebut PP Muhammadiyah melakukan Hal-hal yang tadi berjuang sudah secara maksimal, sampai saat itu. Begitu juga PP mana melaporkan, tidak ada lagi satu fraksi pun di DPR yang bersedia membicarakan masalah azad. Pancasila sebagai satunya ada sebagai ormas, tidak dapat ditawar lagi, dan akan masuk dalam undang-undang tentang organisasi masyarakat. Nah, jadi penanda lagi fraksi yang mau bicarakan usul kita, maka kita membicarakan yang lain kalau kita tidak mau bicara lagi, tentu tidak ada saluran keempat yang akan mendapatkan sesuai dengan perkembangan tersebut setelah melalui pengacaran yang cukup panjang, maka akhirnya PT Mamadiyah menuntut empat usul, guna penyempurnaan rencana undang-undang tersebut jadi, tentu kita perjuangkan kita ini, kalau kita usah maksimal, sebenarnya mencari cerah mana yang mungkin kita masuk itu, kita coba masuk ke sana, nah inilah usul Mamadiyah empat ini, usul tersebut terkutub surat T.P. Madiyah yang bertanggal 6 April 85 disampaikan kepada Ketua DPR, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Perwakilan DPR. Isinya rata-rata berikut. Jadi tadi bapak dapat dengar usul pertama, usul kedua, usul ketiga, ini terakhir. Jadi isinya, isinya satu, agar dalam konsep undang-undang organisasi masyarakat tersebut dicantumkan pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945. Adapun bunyi pasir budak undang dasar 25 adalah seperti berikut A. Negara berdasar atas ketawa B. Negara menjamin kemerdekaan dan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk ibadat menurut agama dan kepercayaannya itu Ini poin yang pertama A, Poin yang kedua Agar dalam batang tubuh undang-undang tersebut dicampungkan Kita minta perhubungan Organisasi kemasyarakatan yang bersyarakat dan yang atau konsepsi keagamaan dalam melaksanakan amal usahanya sesuai yang ada agama masing. seperti yang tadi, kalau kita melakukan amal usaha tidak sesuai agama, tentu tidak ada pahalanya. tentu terhindar supaya dalam melaksanakan amal usaha ini sesuai dengan agama masing. wajib agar dalam batas tubuh dan undang-undang tersebut dinyatakan dengan jelas bahwa setiap organisasi kemasyarakatan yang melakukan keagamaan atau organisasi agama dapat mencantumkan sirif khususnya dalam anggaran dasar masing-masing Empat Agar penegasan Bapak Presiden yang mengatakan Pancasila tidak dan tidak musimkan dengan agama Pancasila tidak akan agama Dan juga agama tidak mungkin Pancasila Dan berkentungkan dalam rencana undang-undang pesawat Jadi inilah untuk poin terakhir usul mahamdulillah dari pandangan Muhammadiyah Tentu saja usul-usul tersebut Merupakan usul yang sangat minimal Tetapi Maka tak berdisi dari perkembangan kadang Maka dapat katakan Usul tersebut merupakan yang maksimal Muhammadiyah harus bergerak cepat untuk menyampaikan Usul-usul tersebut ke berbagai pihak DPR maupun pemerintah Waktu sangat beresak sekali Karena waktu sangat beresak sali Kita dan waktu ini Sehingga kesemukan ini cukup E, terasa sekali Pada hari Senin dari dua hari setelah sampai te, 8 April 85 jam 11 pagi Rapat di Jogja Sabtu, Minggu, Senin pagi kita ada Jakarta. 11 pagi saya bertemu dengan Ketua DPR Bapak Amir Mahmud dan menyampaikan Usul-usul Muhammadiyah yang Tidak 4 hal tersebut Jadi usul tersebut kami selesai Pada Pak setelah membaca usul tersebut, Pak Amir Mahmud mengatakan bahawa beliau telah bertemu dengan Bapak Presiden dan prinsipnya Pak Harto dapat mencipti usul mahal tersebut. Kerana kami telah kering diskusi dengan beliau, tentu beliau mengetahui apa yang dimaksud oleh Muhammadiyah. Ya, siang hari itu juga, siang hari itu juga jam 11, siang hari itu juga surat itu telah segerahkan kepada Menteri agama, Bapak Menteri Al-Mah. Bapak Menteri Agama mengatakan bahwa beliau telah pula pulang usul Muhammadiyah tersebut mengatakan Menteri Agama. Jadi kita harus sebelum pada waktu ini terlambat tidak masuk dalam uh, draft. Kemudian sekali-sekali sesuai dari Dr. Suhafiman setelah pasus lima u di kami sebelum dapat di Yogyakarta dan beliau mengatakan bahwa setelah ketemu di Jokhia, kami kami ketemu dengan beliau waktu disepakati bertemu tanggal setelah di Jogja itu tanggal 8 April jadi sesuai dengan pertemuan tersebut, tanggal 8 malam kami ketemu dengan Pak Suhatiman. PP Muhammadiyah terdiri dari Dr Tustnadi, Alfred Gusumowo, Fahmi Khatib, Lukman harun, bertemu dengan Tuan di rumahnya pada hari malam. PP Muhammadiyah menyampaikan secara tertulis usul usulan penyempurnaan rencana undang-undang organisasi kemasyarakatan tersebut. Dalam pertemuan tersebut, Dr Suhatiman mengatakan lebih kurang 80%. Dari usul Mahamadia tersebut akan dapat diterima. Yang menjadi persoalan dialah fraksi mana yang akan masukkan usul tersebut ke dalam daftar izin masalah. Jadi sekarang setelah ini kita akan bawa ini. Ini tuh masalah nih. Jadi tidak mudah masalah Pak sekalian jadi berbelit-belit masalah setelah ini terima. Siapa yang mau? Fraksi mana yang akan tampil untuk? Nah apa ada fraksi yang masukkan dalam Jim Jim mendaftarkan masalah tentu usul tersebut tidak dapat dibicarakan dalam pembahasan rencana undang-undang masyarakatan. Jika tidak ada hasil babak modalnya apa yang akan dimainkan? Nah kami usul Pak Padiman, Baek Pak Padiman kami harap bocor saja yang masukkan dalam Jimnya. Tapi ini kerja sama harpanya nih. Tapi Pak Padiman bilang yang lebih baik, katanya. PPP yang masukkan BIN, Golkar yang bantu <Susuk> Jadi, pembicaraan begitu Baiklah, PT yang maju, Golkar yang bantu Nah Dokter Dokter Suhadiman mengusulkan pula harus tersebut dibicarakan pimpinan fraksi PPP Bagaimana PPP mau terima Masa resi lagi Jadi, dalam penemuan sepakati untuk membicarakan dengan Tua Peraksi Tepet, Dr. Naya Doktor Dr. Suhadiman menjanjikan pula untuk membuat surat kepada Dr. Sedari Jadi, setelah saya bicara, Ah PP meminta oleh Pak Adiman Masukkan, temui dengan Tua Peraksi PBT Untuk itu, beliau bersiap membuat surat pantas Jadi, sinilah saya kerjasama eh. Doktor Suhadiman juga menyarankan supaya pusul PP Mahdiah tersebut Disampaikan kepada semua peraksi sebelum jam 12, tanggal 9 April 85 jadi 12 update line. kalau ini masuk habis, kalau terlambat disawati dan tidak masuk lagi dalam tim mereka kalau suruh 12 setengah hari besoknya ini enggak masuk, dah sia-sia sesuai dengan saya dokter Suhadiman malam ini juga, ini telah malam ini kami harus berbanyak surat PP pemerintah tersebut dokter Kusnadi dan sutron semudam dan saya langsung ke rumah saya untuk mengetik surat tersebut untung juga ada berapa kompulat di rumah saya, maklumlah maka kadang-kadang mungkin press release ini harus cepat, harus ada siasian populer. Kemudian ketik, nah, ini tuh pengetik semuanya amatiran ini. Tidak sepuluh jari, sebelas jari semuanya, Tinggal lama selesai nya. Pak Kus Nadiş, saya kasihan beliau bisa beracuah. Kalau kami yang Krisno biasa, anak muda tukang demonstrasi dulunya, terbiasa kebutuhan gitu, Pak Kus semangat lebih tinggi pada kan waktu itu. Nah, bukan masalah. Setelah surat selesai ketik, siapa yang akan menerangkan ini? Surat tersebut sebagai pesaris. Jadi ketik timur mara. Siapa yang tekankan sebagai pesaris? Malam hari sudah tengah malam sekali, dan rumah Pak Adam sudah sangat jauh. Tak mungkin kejar malam itu juga. Nah, kami gunting beriga. Inilah putusan darurat ini. Pak boleh buatlah. Kami putus surat ini, Saudara Sutrisno, mudam yang menandatangani surat tersebut sebagai pejabat sekretaris. Kalau tidak begitu surat tak tertandatangani. Inilah kadang-kadang kebesaran harus tempuh dalam seperti Itu sempit sekali waktu. Ini dalam hal terdengar tak biasa nih kami sudah ada sidang mana ini. Selesai tandatangani malam juga sudah subtrin semua redam. Sementara yang kedua kang RPK Muhammadiyah, untuk menstempel surat tersebut. Nah semua pegal sudah tidur. Tahun serem malam itu juga. Bayangkan itu kerjaan tapi kena ketua pengumuman dia berhasil dapat dan mencapai malam itu juga. pagi pagi sekali hari Selasa 19 April 25, Roda Sutrisno Mudam datang di rumah Dr. Fadiman untuk mengambil surat tentang janji tersebut yang akan tujukan kepada kooperatif PP Dr. Sadani. Setelah menerima surat tersebut dari Dr. Fadiman, maka Roda Sutrisno Mudam langsung menuju ke PP untuk menyampaikan surat tersebut yang kiri surat dari Dr. Fadiman dan surat PP madah. Dan akhirnya ambillah milah kerja yang hilang. sebelum jam 12 tanggal 19 Agustus semua surat, -surat PP madah Telah sampai pada semua fakultas. Jadi kami mencapai target lagi teruskan sebelum waktu putus selesai kami sampai pada waktu itu. Sementara itu sekalian di samping kita menggunakan cara surat, maka teknologi yang modern pun dipakai yaitu saya menelpon kepada fraksi sufiir fraksi PP karena dialah yang menyusun jin Jadi kita harus tahu siapa yang ini. Berita pada dia langsung. Syukurlah saya teleponin satu persatu usul PP yang dapat pada beliau dan di, harap ditakar itu permintaan. Memang hari itu semua fraksi PP dari fraksi kalian. Karena itu dalam DIM tersebut hari itu semua fraksi simul sekali nusun DIM syukurlah setiap melalui saluran, saluran sana, saluran sini, saluran sini akhirnya usul Muhammad tersebut dapat dimusulkan dalam DIM PPP kemudian sekalian atas undangan dari fraksi ABRI yang terima oleh PP mahmadiyah, maka 13 April 85 jam 9.30 pagi PT Muhammadiyah yang terdiri dari Dr. Kusnadi proyek semua Islam Kuni, Ramlita, Lukman Harul, dan Sudirah muda mengandalkan dengar pendapat dengan fraksi ABRI jadi, karena kita menyampaikan sesuai kita pada fraksi ABRI maka apa yang kita apa maksudnya usul-usul ini, inilah didiskusikan terjadi pembicaraan yang terus terang dan cukup lama dengan fraksi ABRI tersebut satu persatu usul Muhammadiyah tersebut dibahas secara mengalami satu apa-apa, dua apa-apa, tiga apa-apa, empat-empat kami PPMU betul-betul mengharapkan supaya penegasan Pak Harto jadi pada waktu itu kita mengatakan kami harapkan semua ini jadi jangan lupa satu hal yang paling penting yaitu Pak Harto berkali menegaskan Pancasila tidak agama dan agama tidak dipancasilakan betul-betul masuk dalam rencana undang-undang jadi ini Suara so, kejelasan antara hubungan antara agama dan pancasila. Memang Pak Harto beberapa kali mengatakan ini, tapi tulisan kita minta ini dari hukum positif untuk itu harus masuk dalam undang-undang. Kalau masuk, tidak masuk, memang tidak hukum positif. Sekalian ini contoh saja, contoh ini pendapat untuk teman-teman beran sih tidak mengizinkan. Uh, soalnya apa sih habisnya? Apa anda kerjasama Pak Harto? Itu kan bukan Pak Harto. Kita bilang karena kerjasama betul-betul Pak Harto lah. Kami minta supaya itu dalam undang-undang. Supaya, sebenarnya, saya kadang tahu mencatat bahwa ini adalah sebuah saya pahata. Jadi, begitu secara cara yang harus dilakukan. Kemudian, timbul lagi pertanyaan Prasih Abri. Apakah dengan demikian, Muhammadiyah telah pancasila kasilah, sesuatu yang adat? Nah, kami menjawab. Karena hal tersebut menyangkut perubahan anggaran dasar, setangga menurut ketentuan anggaran dasar Muhammadiyah yang berhak berubah adalah mutamat. PP Muhammadiyah tidak berhak berubah sama sekali. Jadi setelah padamu Tamas sekarang ini. Komnas Komitullah pada waktu itu. Kemudian dari 3 April kami langsung menumpuk kerjausah empat jam sebelas hari itu juga delegasi PP Muhammadiyah tadi diterima oleh Menteri Negri semuanya tadi. Bapak Usman Yulianto dengan Menteri negeri terjaga lagi bicara malam mengenai satu persatu usul tersebut. Perhatikan sekalian tanggal 14 April tahun atas undangan fraksi PDI PP Muhammadiyah mengadakan pendapat dengan fraksi PDI. Jadi terdengar masuk fraksi, masuk fraksi undang kita. Apa maksudnya ini? Nah, kami datang. Juga yang pasti terjadi pertukar pikiran yang lama mengenai usul tersebut. Dari perbicaraan kami sebagai fraksi dan pimpinan DPR serta juga yang pemerintah, ternyata umumnya Bapak Abdul Syukur dapat memahami usul Muhammad Yasin tersebut. Ternyata pula, hal-hal yang selama ini sudah dilakukan perdebatan di DPR. Dalam pembahasan rencana undang-undang korupsi sebelah tersebut, pasti bisa usai, masih diperdebatkan di DPR dan makhluk Waktu pembicaraan sebelumnya, berlangsung, rencana undang-undang orang tadi kata-kata kami dari PMA, dia. Yang sedih daripada ekspor jokusu mau, ekspor asli, dan ekspor sendiri, ini mengubah Pak Daryatmo waktu itu menjadi jurusan rakyat di kota. Dan kita harus linkannya dari kita kejadian dapat informasi terkait hukum yang berkecil apa itu. Jadi, harus banyak informasi, informan-informan untuk menyampaikan input-input pada kita segera kita mengambil. Nah, kami dapat informasi, kami segera temui Pak Daryatmo. Dalam perjalanan yang ada, saya menanggut terlebih bicara usul-usul yang empat usul -usul tadi. Jadi beliau mengatakan, nah, apa nih pesan nama dia kami kan bukan pesan ramadiah, kalau usul dari saya, saya, apa yang lain? Begitu. Akan nah, mengatakan. aduan mengenai hukum yang tanggal 1907, tanggal 1907, 19156, atau kedua, yang waktu Di cari -cari pembahasan rencana undang-undang Menurut semua gereja-gereja Indonesia otomatis menjadi hukum. Jadi menurut ini semua gereja-gereja Indonesia otomatis menjadi badan hukum. Sedangkan organisasi lain untuk menjadi badan hukum harus mencari prosedur yang sangat panjang dan sulit. Seperti Aturan 1870, nomor 24, mengenai grup badan hukum daripada perkumpulan. Ada pihak-pihak yang menuntut seperti perordinasi yang tetap berlakukan. Jadi ada pihak-pihak yang itu tetap berlaku artinya, gereja gereja Indonesia otomatis banding hukum. di yang lain perumah madia persuruhannya sangat panjang sekali. Koordinasi tersebut jelas untuk ini, merupakan destinasi antara gereja-gereja dan kalau terjadi islam pada waktu jam Belanda di waktu jam beranda gereja dapat hak-hak tertentu Islam tidak. Jadi kalau ini masih berlaku berarti dimana Padahal kita sudah merdeka. Melalui Pak Dalekmo, PP Moodya menyerangkan supaya di alam merdeka ini harus tidak lagi di masyarakat Oleh karena itu tidaklah dapat dibenarkan kalau masih ada yang pertanian setiap ordonannya. PP mengharapkan supaya pihak orang dicabut dan tidak berlaku lagi setelah luarnya undang-undang Orang Masyarakat dan Masyarakat. Jadi, kita minta cabut saja lah. Itu. Nah, kemudian tanggal 12 Mei 85, rencana undang-undang Orang Masyarakat di studio DPR. Jadi pembicaraan undang-undang tersebut DPR berlangsung dari tanggal 22 April 85 sampai 30 Mei, Mei. Kemudian undang-undang tersebut oleh presiden tanggal 17 85 dan dimasukkan undang negara, negara nomor 84, 85 Di semasa DPR itu, semua PPNS ini, dan saluran sampai 8. Selama berlangsungnya perbicaraan mengenai CRU-organisasi masyarakat orang, -orang tersebut tapi selalu dapat berhubungan dengan sebuah kemandir sehingga kami dapat terus-menerus bertukar mengikuti perkembangan pembahasan orang tersebut. Sekalian, kita akan sampai hasil-hasil dicapai Lomadiyah. Di perjuangan lama itu, dan bertahap itu, apa yang dapat dicapai Lomadiyah dan kerja seperti itu. Sebelum dan kemudian yang akan diadukan, berbagai organisasi ataupun lembaga termasuk Lomadiyah, telah menyampaikan saran-saran ataupun usul-usul pada pemerintah dan DPR di DPR kebicaraan pembahasan sampai akhirnya menjadi undang-undang tentang nampak lima tentang kemudian kalau kita ikuti maka dapat saya catat hasil dari perjuangan Muhammadiyah antara lain selain berikut jadi ada sudah hasilnya satu definisi namanya definisi di yang kita dapat saya catat saya akan coba definisi PT Muhammadiyah mengusulkan supaya persamaan agama tercantungkan dalam pembentukan suatu organisasi kemasyarakatan jadi mula-mula orang-orang tidak termasuk masuk persamaan agama dan, jadi kalau bentuk organisasi apa dasarnya? fungsional kerja, fungsi dan sebagainya, kita minta asamah juga berdasar, maka ternyata dalam Undang-Undang no. 68-85, tercantung definisi, definisi sebagai berikut, Pasal 1 dalam Undang-Undang yang dimaksud organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat warga Republik Indonesia yang secara rela atas dasar kesamaan kegiatan profesi, fungsi agama dan kepercayaan oleh Tuhan yang kepercayaan pertuhan yang Maha untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Jadi dengan demikian yang ada rumus seperti ini dengan memberikan unsur kemajemukan di definisi masuk dalam masa. Satu poin. BP Merdeka mengusulkan supaya dalam konsidern dicantumkan pasal 29/1995 dalam Undang-Undang Nomor -Undang 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Sosial Demokratan, memang seutuh tidak tercantum pasal 29/1995. Tetapi inti dari pasal 29/1995 tersebut tercantum dalam konsidernya yang berbunyi, Menimbang bahwa dalam pembangunan nasional yang pada hakikatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia untuk bersikap kebebasan berorganisasi dan kebebasan beragama untuk mulu agamanya dan kepercayaannya masing-masing dijamin oleh undang-undang 1945. -Undang Jadi itulah yang materi topik. Tidak ada undang-undang nomor 8 tahun 25 tentang organisasi masyarakat dalam dan pembangunan menazarkan tujuan 2. pasal 25 berikut. Pasal 1. Orkodis masyarakat berasal dan pangkasilah sebagai satu-satunya asas. Dua, adat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat satu, adalah adat dalam kehidupan masyarakat kepada bangsa dan bernegara. Dalam penjelasan masyarakat dua, mengenai Pancarila yang disegaskan. Yang pertama Pancarila adalah umusannya terjatu dalam pembukaan masyarakat lima. Pembukaan masyarakat lima adalah sebagai berikut. Ini saya cuma membaca, saya akan mengetik kembali, apa budi pembukaan masyarakat lima ini. Bahwa sesungguhnya pembukaan masyarakat itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjarahan dari bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan dan keadilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah menjadi perasaan yang berbahagia dengan selamat dan puasa mengantar saya nasirah ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang mereka bertatuh pada alam ini atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh nenek luhur untuk kehidupan kebangsaan yang bebas maka ra Indonesia menyatakan ikrermerdekanya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan itu melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kemakmuran Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan yang terbentuk yang dalam satu susunan negara Indonesia yang berkedok dan layak dengan berdasarkan ketukan yang mengancam, kemanusiaan adalah beradab. Persatuan Indonesia seraya dengan oleh hikmah kejantanan dan para musuh rakyat yang serta ada mewujudkan suatu tanda sosial perpuluhan rakyat Indonesia. Jadi inilah bunyinya uh, pembukaan Mahkamah Agama di Madisul. Dan hal ini perlu kita tegaskan bahwa pada tanggal 14 Agustus 45, Waktu panitia persiapan pemuda Indonesia menerima rumusan Pancasila seperti tekan waktu dalam pemudakan Undang-Undang Nomor 15 tersebut di atas, dibaguskan itu semua. Yang waktu itu adalah Ketua PP Muhammadiyah menegaskan bahwa pengertian Ketua yang masa itu adalah tauhid. Di waktu menerima rumusan Pancasila tersebut dibaguskan katakan pengertian Ketua yang masa itu adalah tauhid. Itulah perdebatan tersebut telah menjadi konsep dalam itu. Dan pendaki bagus-padik semua itu pula yang, yang menjadi pendirian Muhammadiyah, yaitu, yaitu pengertian ketuaan yang Maysa yang sila pertama dari beda adalah Afi. Dengan demikian harapan Muhammadiyah agar undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan diberi penjelasan sebagaimana Pancasila supaya tidak bertentangan agama dan tidak menyalahkan agama Islam telah pula ke yang Nyampat lagi, ini khusus. PP Muhammadiyah meminta supaya dalam batang tubuh undang-undang organisasi kemasyarakatan dapat ditentukan setiap dapat ditentukan supaya setiap organisasi kemasyarakatan dapat menentukan ciri khususnya. Jadi kita minta supaya undang-undang reformasi -undang -undang -undang -undang dimasukkan sebuah pasal yang menjamin organisasi kemasyarakatan dapat menentukan ciri khusus. Nah, terima kasih Bapak. Dapat ...dapat dimasukkan dalam undang-undang tersebut. Menikuti khusus ini, sejak pertama rencana undang-undang tersebut -undang telah tercantum. Jadi, mengingatkan sebelah bahagian dalamnya. Dalam undang-undang dalam nomor 8 tahun 2005 dicantumkan dalam bahasa 3 yang sebagai berikut. Organisasi masyarakat menengkapkan tujuh masyarakat ini sesuai dengan sifat dan Dalam rangka mencapai tujuan nasional, sebagai yang termaktub dalam pembukaan 25 tahun. Dalam batang secara Indonesia yang berdasarkan pancasila Jadi ini sudah dijawab, ini dapat masuk undang-undang masyarakat Sama amal usaha PP Umar Dia supaya dalam batang tubuh undang-undang tersebut -undang dicantumkan Agar organisasi keagamaan dalam masyarakat amal usahanya Sesuai dengan agama masing-masing, ini perintahan terdulu nih Dalam batang tubuh undang-undang nomor 8 dan 85 Memang tidak tercantum seperti itu Rupanya ada pihak yang tidak dapat menerima seperti ini Walaupun demikian dalam penjelasan undang-undang terdapat kata-kata sebagai berikut Organisasi permasalahan yang butuh atas dasar keselamatan agama Menetapkan tujuannya dan menjabarkannya dalam program masing-masing sesuai dengan sifat khususannya. dan dengan Dan dengan semakin meningkat dan meluasnya pembangunan Mata kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Esa harus semakin diamalkan saya ulang kembali ini dengan semakin meningkat dan meluasnya pembangunan maka kehidupan bersamaan dan percaya yang minta harus semakin diamalkan Amal baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial seluruh masyarakat jadi ini kita ini dunia saya ulang kembali ini penting buat kita ini, buat ibu saya ulang kembali ini tolong tidak dalam soal dalam undang, -undang ini tercantum eh uh, promosi berikut. Dan dengan semakin meningkat meluasnya pembangunan maka kehidupan agamaan dan kepercayaan tentunya masa harus semakin diamalkan baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan sosial dan masyarakat. Jadi dijamin di sini kita menangkat meningkatkan kehidupan baik kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial dan masyarakat. 18. Hubungan antara yang kita PP Mamaya mengusulkan supaya dicantumkan undang-undang tersebut Penegasan Pancasila tidak agama dan agama tidak akan dipancasilakan Dalam batang tubuh undang-undang tersebut memang tidak ada pengertian ketentasan itu Tetapi hal tersebut dicantumkan dalam penjelasan yang berundi berikut Penetapan Pancasila dalam penjelasan undang disebut Penetapan Pancasila sebagai satu-satunya arah bagi organisasi masyarakat tidaklah berarti pancasila kematikan agama dan agama tidak mungkin dipancasilakan antara keduanya tidak ada perdebatan nilai. Jadi sekarang ini pertama kali dalam sejarah kita sudah secara positif diakui pancasila ada agama tetap agama Walaupun ini tercantum dalam penjelasan menurut Ustaz Ismail Suni berdasar ilmu tata negara dan hukum kita ini sama sama itu baik penjelasan tentang tubuh. Masa sesuatu, punya hak hukum yang jelas Jadi sekarang inilah uh, Pak Barir Perapa yang lalu di secara takdir Menyampaikan juga para, usul Muhammadiyah Masa undang-undang antara boleh masyarakat ini Bantu luar negeri Muhammadiyah tak lama Kepada pemerintah Bismillahirrahmanirrahim Salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadiyah Wa ala alihi wa sahbihi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para peserta kamar yang saya muliakan. <tuh, tuh>, hasilnya, satu definisi. Nah, definisi. Di, apa, dapat, siapa yang akan coba pandangnya. Definisi. definisi. definisi. mengusulkan supaya agama dapat jantungkan dalam pembentukan sesuatu oh, tentang masyarakat. Bila, maaf, maaf, maaf, maaf, sama agama. Dan, jadi kalau bentuk organisasi, apa dasarnya? Ketujuan kerja, fungsi, dan sebagainya, kita minta agama juga dasar. Maka, ternyata dalam Undang-Undang nomor 8, nomor 5, definisi, mencetuk definisi saya berikut. Pertama itu, dalam Undang-Undang ini yang dimaksudkan organisasi kemasyarakatan adalah organisasi bentuk oleh masyarakat warga Republik Indonesia yang secara-cara ada setasar kesamaan kegiatan profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan pada Tuhan Yang Maesha untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah negara kesatuan republik indonesia yang berdasar pada sila jadi demikian ada rumusan ini dengan memberikan unsur mahamati definisi masuk dalam undang-undang permasalahan satu poin mengenai pasal 29 pasal 45 pp media mengusulkan supaya dalam konsideran dicantumkan pasal 29 undang-undang 45 dalam undang-undang 85 -undang tentang organisasi masyarakat Memang secara utuh tercantum pasal dokumen Undang-Undang Tetapi inti dari pasal dokumen Undang-Undang tersebut tercantum dalam rekonstruksinya yang berbunyi, menimbang bahwa dalam pembangunan nasional yang pada hakikatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia untuk bersikap atau berorganisasi dan agama-aga untuk mulu agamanya dan keadaannya itu masing-masing dijamin oleh Undang-Undang Nomor jadi dua yang masuk, tiga azaz, undang-undang Nomor 8.5 tentang organisasi kemasyarakatan dalam bab dua, menik azas dan tujuan azas. pasal dua berbunyi selain berikut. Organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan berazaz dan pancasila sebagai status saya azas. azaz. Azas azaz sebagai manis mahal, adalah azas dalam kehidupan bermasyarakat berkembangkan dan bernegara. Dalam pasal dua, menik pancasila dan pancasila, yang masing-masing baca dia adalah rumusannya rumusan tu menerangkan makar top lima pembuktian ada top lima atas sesuatu berikut saya coba membaca, coba ke ini saya cuba baca dan kembali abunis kepada 25 ini bahawa kesemuanya komoditi ini adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjarahan ini harus dihapuskan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat tentosa mengantar rakyatnya ke depan pintu gerbang Pemerintahan Negara Pancasila Negara Indonesia yang merdeka bersatu berdaulat adil dan memur. atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan dorongan oleh kehidupan bangsa bebas nusantara Indonesia menyatakan kemerdekaannya kemudian daripada itu untuk bentuk satu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa seluruh tempat darah Indonesia dan untuk memajukan kehidupaan umum menjaga kehidupan bangsa dan itu melaksanakan rezeki dunia yang berdasarkan kemerdekaan, terkait terkait terkait dan terkait sosial, maka terkait Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk terkait susunan, yang terbentuk terkait dalam terkait Indonesia terkait terkait terkait terkait dengan berdasarkan terkait terkait terkait terkait terkait terkait terkait terkait terkait terkait rakyat terkait terkait terkait terkait terkait terkait terkait terkait terkait terkait Suatu tanda sosial ada bangkitlah rakyat Indonesia. Jadi inilah bunyinya uh, pembukaan Undang-Undang 25 Dan hari ini perlu kita tegaskan bahawa pada tanggal 18 Agustus 45, waktu penitia persiapan untuk merdeka Indonesia menerima rumusan Pancasila seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang tersebut di atas, Ki Bagus Hadisulimoh yang waktu itu adalah Ketua PP Muhammadiyah menegaskan bahawa pengertian ketua yang merdeka adalah tauhid. Di waktu menerima umur semacara jalan-jalan sebut Ki Bagus berantakan pengertian ketuaan yang satu adalah Tauhid Pendiri yang ke bagus tersebut telah menjadi konsensus pada waktu itu Dan pendiri yang ke bagus hadith itu pula lah Yang menjadi pendirian Muhammadiyah Yaitu Pengertian ketuaan yang lain sejarah Yang disilah pertama semacara jalan adalah Tauhid Dengan demikian harapan Muhammadiyah supaya dalam undang-undang tentang organisasi masyarakat diberi penjelasan sebaik-baiknya mengenai Pancasila supaya tidak berdetangkan agama dan tidak menyalahkan rakyat Islam setelah pula terlaksananya ini lagi amat lagi PT Muhammadiyah minta supaya dalam batang tubuh undang-undang organisasi masyarakat dapat dikentumkan supaya setiap organisasi masyarakat dapat mencantumkan sendiri khususnya jadi kita, kita ya, undang-undang tentang undang-undang korma tersebut dimasukkan satu pasal yang jamin organisasi masyarakat dapat mencari khusus. Nah, seperti Muhammad itu apa? Kita dapat, dapat dimasukkan dalam undang-undang tersebut. -undang mencari fokus ini sejak pertama rencana undang-undang tersebut -undang telah tercantum di mengita semula di mana tujuannya. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dicantumkan dalam pasal yang berbunyi sebagai berikut: Organisasi masyarakat dan mengesahkan tujuan masing-masing. Sesuai dengan sifat perutusan dalam rangka mencapai tujuan nasional, sebagai mana termaktub dalam pembukaan atau penerimaan, perempuan akan yang berdasarkan pada sidang. Jadi, ini terjamin siklus dapat masuk ke Undang-Undang Negara. -undang. Pertama, nama usaha tidak kerja, lulusan, dalam barang tubuh undang-undang tersebut dicantumkan agar organisasi, terkait dengan amal usahanya sesuai dengan akte unggas di pagi. Dalam patang-patang tahun no.8 dan no.85 memang tidak tersantung seperti itu. Rupanya ada, ada pihak yang tidak ada penerima untuk seperti ini. Walaupun demikian dalam penjelaran no.8 dan tersebut terdapat kata-kata seperti berikut, organisasi kemasan satan yang dibutuh atas dasar kesamaan agama menetapkan tujuannya menjabarkannya dalam program masing-masing sesuai dengan sifat khususannya. Dan dengan semakin meningkat dan berluan pembangunan, maka kehidupan keagamaan dan kepercayaan sesuatu yang mesta harus semakin diamalkan di dalam kembali ini dengan semakin meningkat dengan luasnya pembangunan maka kehidupan keagamaan dan kepercayaan yang mesta harus semakin diamalkan baik dalam kehidupan sehari maupun di luar sosial pemasyarakatan jadi ini gara dunia <tuh> saya belum kembali kita kunci bertani ibu saya tuang kali ini lalu dengar baik-baik dalam soal dalam undang-undang ini tergantung uh, rumus yang lebih berikut. Dan dengan semakin meningkat dan meluasnya pembangunan, maka kehidupan keagamaan dan kepercayaan rekan yang masyarakat harus semakin diamalkan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan sosial dan masyarakat, jadi jamin di sini kita menangkap meningkatkan kehidupan keagamaan baik, kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial yang beras, masyarakat. Ya Allah, hubungan alam dan rahasia sepe mudah mengusulkan supaya di ketentuan undang-undang tersebut penegasan Pancasila dan agama dan alamat tidak akan dipancasilakan. Dalam batang tubuh undang-undang tersebut memang tidak ada pengertian seperti ketegasan seperti itu, tetapi hal tersebut dicantumkan pada pasal yang bernomor pasal berikut. Penetapan Pancasila ini dalam, dalam penjelasan Undang-Undang penetapan Pancasila sebagai satu-satunya arus bagi organisasi kesadaran ...tidaklah berarti Pancasila kementerian agama dan agama tidak mungkin Pancasila akan. Antara keduanya tidak ada perdantangan diberi. Jadi sekarang ini pertama kali dalam sejarah kita... ...sudah secara positif diakui Pancasila agama, agama ada Pancasila. Walaupun ini tercantum dalam penjelasan. Menurut Nusrat Ismail Sunni, Guru Besar Ilmu tata Negara... ...dalam hukum kita ini sama sama itu. Baik penjelasan ketahuan tubuh sama seperti ini. punya hak hukum yang jelas. Jadi, sekali dengan uh, Pak Adil, Pak Adil, Pak Anwir, menyampaikan juga berapa? usul Muhammadiyah masuk undang-undang, antara ini. Bantuan negeri Muhammadiyah lama pada pemerintah. Para peserta Mohamad yang saya mulia sebenarnya Saudara saya saudara Lukman telah menjelaskan selengkap lengkapnya bukan saja sejarah peranan yang diimpankan oleh Muhammadiyah, khususnya pimpinan Muhammadiyah di dalam pembuatan rencana undang-undang, juga sudah sebenarnya sudah membicarakan mengenai perubahan anggaran dasar. Saya hanya akan menambah hal-hal Atau tekanan-tekanan Dalam hal-hal yang belum dibicarakan oleh saudara Lukman Harun Jadi dalam komisi-komisi dan akhirnya muktamarlah yang akan memutuskan. Kemudian putusan yang dapat Mamanatkan kepada pimpin, ke pimpinan usahanya Untuk menyempurnakan penyesuaian perusahaan anggaran dasar Kita tidak perlu dengan mendapat penyesahan tanggung Terus walaupun nanti mukamar tidak berhasil membuat perubahan anggaran dasar tetapi oleh karena ketentuan di dalam undang-undang nomor, nomor 8 tahun 1985 pemerintah akhirnya akan memiliki anggaran-anggaran dasar yang disakitkan apakah sesuai dengan undang-undang nomor 8 tahun 85? maka untuk menghindarkan perlunya suatu makamar-makamar yang baru kami meminta mandat meminta puasa dari kamar untuk mengatakan perbaikan perbaikan seperlunya yang dapat dilakukan oleh Pusat yang akan datang dengan catatan bahwa sebuah penyusnahannya dapat dimintakan diadakan diri Tadak. Ini adalah keputusan yang sudah diambil oleh Pusat dan akhirnya diterima baik oleh kami. Kami menyampaikan keputusan ini kepada saudara-saudara tentu saja dengan harapan akan dapat saudara berbuat. Tetapi kami pun menyadari bahwa kata akhir dalam semua masalah perubahan anggar dasar ini ada di tangan Mok Dengan pengantar ini, saya menginginkan saudara-saudara yang berminat di dalam pembicaraan lebih lanjut dan lebih terperinci dengan perubahan anggar dasar kita ini, supaya memilih duduk di dalam komisi tentang perubahan anggar dasar. Secara bersama-sama, kita di dalam komisi itu akan beresetiar untuk merumuskan suatu anggaran dasar yang akan menjadi anggaran dasar kita di masa depan. Suatu anggaran dasar yang baik adalah anggaran dasar yang memenuhi tiga kriteria. Yaitu anggaran dasar itu memenuhi ketentuan-ketentuan keagamaan dengan perkataan lain bersifat religius. Yang kedua, suatu anggaran dasar yang memenuhi ketentuan moral Orang kali dapat disebut yang sesuai dengan akhlak Yang ketiga, dia itu suatu anggaran dasar yang harus memenuhi ketentuan-ketentuan politis Jika kita melihat anggaran percaya Muhammadiyah yang ada, dia sudah memenuhi sekurang-kurangnya dua hal Dia sudah memenuhi ketentuan-ketentuan religius, ketentuan-ketentuan agama Islam Dan dia sudah memenuhi ketentuan kepentuan moral atau akhlak Islam dengan perubahan anal-anak yang diinginkan oleh pemerintah sekarang ini, walaupun kita bukan suatu organisasi politik, tetapi kita juga harus memuat ketentuan-ketentuan politik, yaitu penerimaan asas tunggal seperti yang diinginkan oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 19.05. Dengan demikian, kita pikir akan terpenuhilah suatu ketentuan yang sekarang ini pengetahuan disebut sebagai suatu undang-undang dasar yang yaitu undang-undang dasar yang memenuhi ketentuan-ketentuan religius dan moral dan biasa. Dengan harapan itu, kami bersama-sama dengan Allah, muda dan Allah, untuk menyempurnakan atau menyesuai dan menyesuaikan kebenaran datang Muhammadiyah, sehingga dapat diterima oleh Muhammad dan dapat diterima oleh pemerintah kita. Wa bila kita tahu visual lidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. kalian perlu diumumkan bahwa masalah saudara-saudara Yeah الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحاب أحمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله Para Bapak pimpinan, Bapak-Bapak, Ibu Ibu dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, keterangan yang disampaikan oleh Pak Luhman Harun dan kemudian disambung oleh Pak Prof. Sarusna Yuni, saya kira saya sudah jelas. Apalagi Insya Allah nanti teks dari Pak apa yang bisa oleh Pak atau oleh Pak baik ini insya Allah nanti akan dibagikan Tapi apa yang saya cakap dengan ini tidak memakai teks, tapi hanya merupakan satu cerita. Kelihatannya soalnya soal perubahan keadaan dasar yang ada hubungannya dengan asas sehingga satu-satu disatunya satu, tapi untuk menyampaikan penjelasan sebagai dasar pendirian Muhammadiyah ini saya, saya akan mengambil sedikit ya katakanlah sebagai batas belakang saya memperingatkan bahwa Almarhum Kiyajah Madhavan banyak atau tidak banyak kita kenal sampai anak-anak sering mengutip di belakang lari-lari yang kemudian mengenai baju kaos di belakang di belakang kata-kata kiai -kata cakran yang mengatakan aku titipkan orang muda ini kepadamu walaupun hal itu itu sudah sudah begitu jelas albat di malah haddas mungkin asy Muhammad ya. Itu melalui di apa kawasan radikal sana-mana lalu di, di kalangan dulu ditulis Kyai Hajar Dewantara aku diteken Muhammadiyah ini kepada umat. Maksudnya baik tapi itu mengganggu orang salat itu. Sebab Anara itu kaosnya jelas begitu, dan biasanya kalau dapat kaos yang begitu selalu didapangi baju luar. Nah ini, padahal orang syarat kan tidak dibenarkan untuk menutup mata. Nah kalau tidak dibenarkan dengan penutupnya berian. Oh nanti kan saya salat syarat kan tidak dapat bukit-bukit Nah oleh karena itu, sering saya katakan, bagaimanapun juga Muhammad Yassim, ini Muhammadiyah. Muhammadiyah kita ini membatasi. segala sesuatu. Boleh apa saja masuk ke dalam Muhammadiyah. Tapi kita batasi ala Muhammadiyah. Dan yang dimaksud dengan ala Muhammadiyah itu pastinya menurut agama yang kuduk. Sampai-sampai kalau kerja itu sering kita mengatakan karena ya, karena di Jawa orang mau pakai gabiongan silahkan ya gabiongan. Tetapi karena gabiongan di Muhammadiyah ya, kita pakai baju jadi, sudah lagi tusukkan, dan ingatkan yang boleh, tapi yang tidak benar. Jadi, karena Bapak Udalam, Bapak Udalam, Bapak Udalam, bagaimana menjumpai batas agama ini harus ada. Nah, karena itu, maka kata-kata ini, atau termasuk kata itu, saya boleh sudah benar. Jadi, mungkin Bapak Udalam membuat kaos buktamar, silahkan tapi yang benar. Oleh karena itu, saya akan sarankan jangan di belakang di diri, di belakang. Jadi dengan begitu tidak akan dilihat oleh orang yang salah yang benar -benar. dan orang yang salah sendiri tidak akan melihat-lihat terus kan tidak berhubung. Ini cuma sekadar kata-kata aku titipkan Muhammadiyah ini terhadap. Yang kedua, saya juga pernah berbicara, hidupilah Muhammadiyah, tapi jangan kamu mencari hidup dalam Muhammadiyah, walaupun ini maksudnya sudah jelas, Bukan berarti bahwa Orang berjalan dalam media itu Lalu tanpa Imbalan itu guru uh, media Nah bagaimana pun juga tentu dapat itu nanti Honorariumnya itu juga kapan Malah untuk tahun 2000 Nanti kita usahakan Harus lebih banyak Lebih besar daripada honorarium Yang biasa itu, itu. Tapi tahun 2000 Nanti apa, -apa kita menang yang panjang Kita belum tahu begitu juga ya pokoknya ketika ada lemah-lemahnya itu bagaimanapun juga imbalan itu dan tidak ada, jasa itu mesti ada sesuai dengan apa ya dalam salah satu hadis itu ya eskawab juga terita apa ya bagaimanapun juga itu ada hubungannya dengan ya apa itu uh, kepayahan dan lain-lain itu -lain. bagaimanapun juga tentu ada ya, yang dinamakan uh, imbalan sudah dua hal ini saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Lalu saya ingin menyampaikan lagi mengulang penjelasan yaitu bahwa Muhammad ini adalah gerakan dakwah. Disamping dakwah baru-baru maupun dan lain-lain, tapi yang jelas Muhammadiyah ini adalah gerakan edam, dakwah. Nah dakwah Muhammadiyah sampai sekarang sudah berhadir seratus percayaan jelas belum. Walaupun sudah 73 tahun, sudah 75 tahun gerak dakwah Muhammadiyah ini, namun saya masih mengatakan bahwa hasilnya belum seperti apa yang kita maksudkan. Nah, apalagi nanti kalau kita sudah melihat, kita lihat namanya contoh-contohnya yang seperti biasa ini, penduduk Indonesia seluruhnya 152 sekarang nanti tahun berapa akan tambah kurang-kurangnya berapa juta lagi kalau yang mengaku beragama Islam saja itu 90% tahun. ini juga secara mudahnya 135 juta 135 juta ini kalau kita lihat betul-betul Berapa yang sekarang kalau kita kembali? Kan, memangnya kepada Muhammadiyah kita, kemarin kapan yang saya mengatakan bahwa karena terus terang bahwa Muhammadiyah belum juga dulu eh, belum juga berada seribu Nah, ini gambarnya nih, Bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa anggota Muhammadiyah itu, itu belum kita seleksi, belum kita lihat bagaimana anggota Muhammadiyah yang benar. Itu baru kita melihat dari segi administrasi. Gak sampai yang 700 ,000. Walaupun kita juga bersyukur bahwa orang lain mengatakan simpisan Muhammadiyah ini tidak kurang dari tiga puluh nah, Ini gak usah ditepui. Ini kalau yang saya ini gak pakai tepuk-tepukan. Yang tadi sudah pakai tepuk silakanlah tapi untuk yang saya ini saya enggak usah pakai tepuk-tepukan tapi saya minta direnungkan yang saat dimana dari 30 juta kata-kata kena bahwa sekarang ciptakan mama jadi 30 juta paket baik kita juga bersyukur itu tapi apakah yang kita tuju itu sudah selesai jelas belum kita ingin sampai sekarang itu kita menginginkan bagaimana supaya Islam yang kita pakai, yang kita pakai khususnya keluarga Muhammadiyah yaitu Islam yang benar-benar murni berdasar Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ini cita-cita kita -cita keinginan kita. Ini saja yang dalam sekarang saja, yang belum belum seperti itu. Masih banyak daripada orang-orang kita yang kadang-kadang Ya begitulah Masih seneng kepada ajaran-ajaran Islam yang Ya yang apa ya Kalau dikatakan sampai ada orang-orang yang mengatakan Kalau berat jamaah dia juga kering itu kering Tidak bisa gembira dayang begitu Tidak pakai selawat badar Atau apa Begitulah ya baca ini dan ini itu sudah salat bersama-sama itu dalam ramadhan ada habis salat ya habis merajab tangan saja dalam Muhammadiyah itu habis salat seolah-olah dilarang lain dengan di luar kalau di luar itu habis salat assalamualaikum Kalo, kalau misalnya itu terus nanti yang dibuka itu jauh ini ini ini banyak yang diributkan tapi kalau dalam Muhammadiyah enggak baca Ya salaman, salaman, siapa tahu mungkin ada ya, lagi, mungkin waktu uh, masuk lagi, baru ya, tidak ada. Astagfirullahaladzim, aladzim Ini tidak ada. sunyi, senyap ini. Ini, ini, ini, ini, bunyi, bunyi, bunyi. Nah, ini, sehingga orang mengedekkan bahwa di dalam masjid itu kering. Ada orang meninggal, ya, yang meninggal, meninggal. Lain jalan, yang lain. Kalau di tempat lain atau di kalangan orang lain, ada orang tinggal itu apa? Potong sapi. Ya, gitu kalau tidak punya sapi ya apa pinjam? Begitulah. Entah masa besar besaran Tadi orang mau alamat ya? Ada orang meninggal ya dibiarkan saja? Ya sudah. Ada yang membacakan? Ada kalau di tempat lain dibacakin Quran. Yang dulu, yang waktu hidupnya tidak pernah, baca Quran lama meninggal? Masa Quran waktu meninggal tidak bisa, padahal ada nah, nanti Kalau bisa meninggal, malah tidak ada, ada, ada, ada, nah, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ini ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, Agama Islam yang katakanlah yang murni itu katakanlah -kata di dia biasa pun masih juga belum murni Kadang-kadang masih dicampuri sedikit-sedikit begitu lah. Mau ada pakai baca ini, selawat ini, itu baru azan. Nanti kalau baca doa azan juga rasanya kalau enggak pakai Cina itu tidak mantap, kita harus pakai Cina. Macam-macam lah. Malah ada juga ya. kadang-kadang saya sering lihat ini orang mau baca assalamualaikum baca harus panggil bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mungkin besok tahu apa itu awal jiladina shaytadu bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi ya rame ya, begitu loh ya jadi agama itu kain, itu enggak kaya nah, ini, nah, ini sering kalau mau baca lalu dikacakan kering yang mengenai di buaiah ya, Jalilbah. Nah, itu. Soal apa? Manggaroma. Manggaroma itu kalau di Muhammadiyah itu pertoramanya modalnya itu setengah maju. Ya? setengah maju nah, itu ke, ke, ke, ke muka tiga ke belakang tiga gitu. Jadi di mana PBA itu? Ini sangat-sangat enggak ada yang mirip begitu. Nah, kembali jadi Muhammadiyah ini, bapak ibu-ibu, gerakan jawa, gerakan jawa jelas jawa Islam, amar maruf nai sumber dari al Quran dan Sunnah Rasulullah SAW ini maksudnya. Adapun sekarang belum selesai, belum sampai, belum sampai, tapi ke sana arah. Nah, oleh karena itu, kalau kita perhatikan, ini ini sekedar apa? Ya, untuk menggugah itu, untuk refresh menyek, anggaran dasar Muhammadiyah yang pertama itu dijelaskan di dalam riwayat itu, kalau saya salin bahasa Indonesia itu cuma begini bunyinya maksud dan tujuan Muhammadiyah yaitu menyebarkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam titik oh Sederhana, tetapi itu dijalankan berapa ratus tahun nggak habis-habis. Menyebarkan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. pakai sampai kapan, tidak sampai, ada sampai-sampaian itu ada. Jadi kalau orang di gitu, bagaimana target mana dia? Nggak pakai target. Kalau di dunia tidak pakai target. Targetnya hatta muntah lancana, gitu. Sehingga sampai ke surga nanti kalau ditanya surti itu gimana enggak usah tanya, musawar-sawar nggak ngerti, enggak, enggak. <risas> tapi jelas ada surti. Ini ini secara sederhana, satu kemudian setelah anggaran dasar yang pertama ini berubah, ini saya sama sama masing setelah kita mendengar berita terlalu ini marilah kita masing-masing memohonkan kepada Allah masing-masing berdoa sendiri-sendiri memohonkan kehadrat Allah semoga almarhum diampuni segala dosanya maafkan segala kesalahannya disayangi dan dikasihani setelah ditempatkan nanti, tempat yang lebih baik. Kalau beliau almarhum itu orang yang baik, semoga Allah menampus kebaikannya. Dan apabila almarhum katakanlah buruk ataupun tidak baik, semoga Allah menghilangkan ataupun menghapuskan segala keburukannya atau segala kekejahatan. Kepada keluarga yang ditinggalkan, terutama kepada Ibu yang sekarang tengah menjadi putusan Aisyah dan putrinya yang tengah menjadi putusan si Aisyah, semoga diberikan keimanan yang mantap dan rasa kesabaran dan semua bisa menerima apa yang memang menjadi takdir Allah Subhanahu SWT berikan saudara-saudara sambutan saya kepada berita gelayu, berita serifat yang tadi disampaikan oleh Bapak A.M. kami. Sekarang, mari kita teruskan kepada saudara-saudara yang dari pimpinan wilayah Bandung, silakan membagi pekerjaan yang memang perlu ke pko dan juga, hendaknya dari Aisyah pun jelandaknya ada, dan begitu juga untuk merundingkan dan memusyawarahkan. Kalau memang perlu janazah itu untuk diambil ke Bandung, Silakan, tapi kalau menurut tuntunan yang lebih mudah, itu lebih baik. Terserah kepada keluarga dan juga terserah kepada pimpinan Muhammadiyah dan pimpinan Aisyah Wilayah Jawa Barat. Sekarang, marilah kita teruskan apa yang saya sampaikan. Begitu, anggaran dasar yang pertama, kemudian berubah. Tahun seribu anggaran dasar Muhammadiyah itu berubah. Berubahnya juga tidak bagi target mungkin kalau boleh saya katakan mencapai atau ingin mencapai seperti apa yang akhir-akhir ini sering disebut-sebut oleh Bapak Mengko Gesra yaitu Pak al itu Bapak Tidak pernah Sekarang Almarhum mahum Qaiq Zahlan waktu itu juga melihat di tahun 1900-an itu melihat orang-orang Islam itu mampu menjadi orang Islam mengaku Islam itu malu, menjalankan Islam itu malu, itu pada waktu itu. Jelas orang itu membawa sejadah, mau pergi ke masjid, salat Jum'at. Tapi kalau itu ditanya, mau kemana Pak? Anda cuma mau situ, ya, gitu. padahal jelas itu mau sembahyang Jum'at. Nah ini, oleh karena itu, maka pada waktu itu, walaupun bahasanya ini, menurut keterangan daripada almarhum Bapak Kiai ya Sujak, saya banyak mendengar keterangan pengkhianat ini daripada almarhum Bapak Kiai ya Sujak. Saat saya menjadi tetangga beliau, angka waktu itu tetangga Bapak Kiai ya Suja, tapi waktu belum almarhum. Uh, iya kan yang kita kan sebelum sebelum almarhum. Gitu. <tuh> begitu waktu itu, waktu bahasa itu yang menyusun juga yaitu Bapak Jaji ya iya, Hartapusalim tapi juga begitu belum belum marun juga bagaimana itu yaitu terpilih memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran agama Islam di seluruh Hindia Belanda begitu itu Indonesia di bawah penjajahan Belanda memajukan malah kalau pakai bahasa yang masih Melayu, yang bahasanya bahasa Melayu malah memajukan dan menggembirakan nah begitunya penajaran dan pelajaran agama Islam di seluruh Hindia Belanda jadi akhirnya itu di seluruh India pengajaran itu maksudnya yaitu mengajar orang supaya gembira mengajarkan agama islam yang pelajaran itu maksudnya belajar supaya gembira belajar, oh, mana? belajar agama islam mau oh, ngaji karena so, waktu itu orang ngaji orang belajar agama islam itu malu yang ngajar juga malu yang belajar malu tidak maksud tidak gembira Mala, kalau waktu itu sering digambarkan ya kita tempatnya di surau tikarnya sobek-sobek pakai lampu orangnya ya. yang belajar itu tua-tua semua yang ada di tua yang belajar itu tua orangnya sedikit, ada cakep enggak seperti orang mau kematian semua anteng ini satu ini oleh Kiai ingin belajar agama Islam gembira. yang mengajar gembira, tempatnya yang terang pakai kursi, semua pakai, kalau pakai baju-baju yang teratur, kalau memang bajunya itu pakai kancing ya dikancingkan, ini teratur. yang pakai serban serbanya ya diatur yang baik, kan. ini, ini yang dimaksudnya memajukan dan mengembirakan, pengajaran dan pelajaran agama Islam di seluruh Hindia Belanda sehingga waktu itu, lalu di Muhammad dia ada yang dinamakan tablet walaupun diajak oleh orang-orang yang tidak senang apakah nabi, apa gitu? rasanya itu jangan laku nabi, tablik tapi ya orang, -orang dia diadakan, mulai dulu, kalau dicaci, di itu, jarak aja Begitu oh, orang pemaki-maki orang kasih, pokoknya kalau di aja itu lalu berhenti sendiri itu. Kalau dilayani ya terus, entah beribadahnya diam sendiri. Yang kedua, B. Nah ini, ini yang ini yang ketahuan kalau ini memang bahasanya bahasanya Pak Gus Salim agak politis, memajukan dan menggembirakan hidup. Menurut sepanjang kemauan agama Islam kepada anggota anggotanya Atau kalau begitu pakai bahasa Belanda sedikit, pakai pinjem bahasa Belanda. Pak Kepada led-lednya. Jadi bahasa Belanda tapi, tapi logatnya, logat apa itu, apa sesetengnya sistem mayu begitu. Tidak led itu maksudnya tidak diperfauten di, tapi malah di, di led-lednya begitulah lah kepada Ini, menurut kata Almarhum Pak Sudah, kalau ditanya, apa yang dimaksud hidup menurut pandang kemauan agama Islam? isinya ya, soal, mustinya ya, soal politik, soal ini mustinya. Soalnya, soalnya, soalnya, soalnya. Karena Belanda waktu itu memang betul-betul berkuasa. Jadi ya, sudah anggota agama media bisa diberi juga. Nanti kalau ditanya, apa maksudnya hidup menurut pandang kemauan agama Apa maksudnya? Dijawab ya, makan cara Islam, minum cara Islam, tidur cara Islam, pakai baju cara Islam, pakai sandal cara Islam. Wah ada itu, ada. Dalam Islam ada. Pakai oh, sandal cara Islam itu mana? Itu harus sandalnya sendiri. <laughs> Umpam, umpamanya itu ya. Jadi kalau saya, saya kan mau pakai sandal. Sadanya sendiri, kan? Sandanya orang lain, Makan, saya salah. Teman, teman ya. Buahnya pakai tangan kanan, makan, minum, pakai tangan kanan. boleh karena itu, kalau ada panitia yang melayani apa, minuman itu, mesti saya suruh sebelah kanan. Sebab, nanti kalau sebelah kiri, nanti lalu kaki kiri. Ini cara kanan, sayang kanan. Dan kalau ngambil laut itu mesti yang sekat. <tuk> Aja orang itu kalau makan ini ambil laut itu yang jauh dulu. <tuk> so kalau yang sekat sudah pasti kemana? Sayang kanan. <tuk> nah, ini ini yang sekarang. Keluarga Muhammadiyah, anggota Muhammadiyah pada waktu itu. Kalau ditanya, gimana hidup menurut pandangan kematangan? Ya begitulah. Nah, Yang mudah-mudahan saja tidur cara Islam. Nah, tidur, Pak Sarah iya, ada tuntunannya. Kalau orang Indonesia Islam itu, kalau mau tidur, sebelum tidur itu wudhu. Wudhunya ini bukan wudhu, seperti wudhu. Mau Sarah ini wudhu gitu saja. Nah, nanti harus sudah wudhu, bakal ya, sudah, Kalau nggak tahu lagi. <laughs> Bukan asal butuh, batal butuh lagi Itu patah anda, tidak tidur-tidur nah, Di samping itu juga bagaimana orang itu Kalau tidur dalam Islam ya Untuk pertama kali itu harus Miring ke sebelah kanan Lalu baca doa Kalau mau doa yang pendah ya Bismillahirrahmanirrahim amut kalau mau pakai bahasa yang doa yang panjang ya ada gitulah itu ya. hidupnya, tuh hidupnya. Nah, tapi untuk permulaan ataupun nanti kalau dia jadi Tidur, ternyata, ingat lagi apa, apa bawah nah, inilah hidup menurut sepanjang emas pada waktu itu. itu. Lalu apa ada relasi yang meninggal tadi bukan sudah ada AS jadi yang nama Dahlan as itu belum meninggal. Cuma mengumumkan ini ya, yang meninggal namanya siapa ini Pak Dahlan Sutardi. Ya, jadi, ini dari Jawa Barat. Coba Pak Dahlan Aisin udah kereta ya? Ya, ya, dan tidak apa-apa. Yang yang, yang, yang yang Dahlan Aisin tidak apa-apa. Itu Mas Yang meninggal yaitu Pak Dahlan Sutardi. Ha? Nah, sudah saya teruskan Ibu-ibu apa Jadi itulah Muhammadiyah Nah kemudian Setelah Indonesia merdeka Ini maklum Bagaimanapun juga itu Lalu ya arus kemerdekaan itu Mempengaruhi Sebab itu lingkungan ini termasuk nah, oleh karena itu lalu ada kata-kata Menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya, benarnya Alhamdulillah kan Tapi ini tidak mau kalau begitu. Ini nanti mungkin kena ada masalah pancasila nanti geropa lagi. tidak apa-apa itu. Tapi yang penting yang jelas ini Muhammadiyah ini dakwahnya ini. ini. Dan tidak usah target-targetkan sampai mana. Nah, pokoknya terus. Jadi niat kita Muhammad ini bagaimana harus terus kita hidupkan dan hal ini kalau kami berusaha untuk menghidupkan mati meneruskan mati sama sekali tidak ada hubungan dengan itu. soal ya keuntungan perorangan kami, apa ya. Oh, kalau jadi pimpinan itu wah seneng di kota terus, Untuk oh, itu ya belum belum tentu, kok jadi man. Itu, itu, man. Dan itu saya akan dikirim ke saya enggak dari gitu. jangan-jangan malah dijual di luar negeri tidak ada, jadi sama sekali kalau kami pimpinan nanti saat waktu itu sampai bicara kepada ketua-ketua wilayah, naja juga kepada anggota-anggota TNI, bagaimana ini Pak Muhammad ya, ya? Ini soal ada asas persial, bagaimana? Ya terus politik teruskan, bukan niat apa apa? Bukan soal masuk mas, bukan soal keuntungan hari, untungan anggota pimpinan tugas untungan anggota ketua wilayah, untuk apa uh, tanwir. Nah, nah. Bapak-bapak, Ibu-ibu mungkin bagaimanapun juga ya, sekedar untungan untuk mengingat-ingat dulu, almarhum Pak Tomoli dari Sulawesi Utara Gorontalo, itu dulu beliau itu di sana itu raja, raja Gorontalo. Itu oleh Belanda diketahui. Pilih raja atau pilih Muhammadiyah? Pilih Muhammadiyah. Enggak <tuh> usah tepuk. Enggak salah. Ini bukan tepuk-puk. Iya itu. Padahal di raja pada waktu itu, Pak Asanti, ayahnya Bu Fatmawati, yang dulu jadi istrinya Presiden Sekarno. Bu. Waktu beliau masih di Bengkului, beliau waktu itu menjadi kranibur sumih. Porneo Sumatera Mas Sapri, oke gajinya 250 hulden. Itu ditanya oleh bosnya, pilih mama dia apa pilih Porneo Jawabnya pilih mama dia. Kuat, Eh klas ya. betul. Lalu Pak Sahib dulu di meja, ya. saya pernah waktu itu saya ketemu di kamar meja waktu itu belum sih terjuluk, masih mimpin. Ya. Itu 350 hulden. Ya kita nyari pilih Muhammad dia pilih resmi pilih, pilih Muhammad dia Mbak, itu orang-orang Muhammad dia dia masuk dari Surabaya aja minta untuk dijukalis berupa PT lalu diminta untuk belanja untuk jadi ketua of Islamic Center seperti Mas Mansur lagi ya, kan sekarang naik kereta api dari ujar pulang pergi gratis dan itu diberikan kereta api yang ekspres yang <tuk> apa namanya itu itu pendaksa ekspres itu satu hari satu hari betul keretanya bukan main Udah hebat main. sekali sekali um, saya belum pernah naik <tuk> <tuk> <tuk> ya. <tuk> di tanah kawar itu jawabnya minta maaf Enggak. saya kejudge ini untuk mimpin mohon ya. Ini keikhlasan ini belum nanti yang lain-lain itu masih banyak ini. orang menyebar kemana-mana, ke kepada harta kepada terus, terus sampai sekarang, tidak ada apa-apa. Tapi bagaimana supaya memakai ini jalan terus? <guruh> yang penting Islam, ya. sebab sekarang ini umat Islam kita sudah bersyukur alhamdulillah sekarang Allah, Allah, sudah lumayan walaupun dari sana sini dilihat dan ya, kalau dari segi ya kekurangannya masih banyak kekurangannya. tapi sekarang ini sudah begitulah semuanya Bapak dikatakan sebuah Jum'at dan lain-lain kita agak lebih besar lebih baik dibanding daripada zaman menjajah, namun sepahadu bahkan ketika baru saja merdeka sekarang apa itu menjalankan Islamnya sekarang Alhamdulillah sudah banyak yang senang sampai sering saya kata Orang korban mantap semangatnya. Korban lembu, korban ambe, sampai-sampai sekolah-sekolah, walaupun iuran korban. Sembayang yang dari raya di tanah lapang, sampai sering sekarang ini orang cuma mau sembahyang di tanah lapang mantapnya itu gembira itu. Keluar dari rumah, gitu. kalau nggak jaga rumah, gitu. ditanya oh, mau pernah lapangan mantap banyak lapiman lah lapangan, sampai-sampai nah, belum dibanyak lapangan. jadi sekarang ini kegembiraan, ber agama Islam sudah alhamdulillah sudah lumayan. dan nah, inilah oleh karena itu Ketika soal asas tunggal ini disampaikan oleh pemerintah Tata-tata jelas betul ini maksudnya Kalian sudah berumur pada 90 tahun Mendirikan sekolah, mendirikan rumah yang ada, yang ada, yang ada. Ini semua kenal berdasar Islam Inna sholati wa nusuri wa mahyayah wa mahmatilai Dapatnya ini Apa yang mau disuruh gantar Pancasila ini bagaimana, bagaimana nanti kan. kalau kalau kan tadi lah menjadi dasar negara, Bismillah juga nggak apa-apa itu hmm. tapi kalau mau diletakkan kan sebagai jangkara deh Muhammadiyah nanti dulu coba nanti kita mau ngomong dulu bicara-bicara nah begitu lah lalu setiap tinggi tangan itu suara Rokman pas ini malam-malam berobos kan sekretaris ngaku catur itu allah. Nah tapi itu sudah ya, sama-sama relanya ya Itu karena karena memperjuangnya jangan sampai Muhammad Yamin bilangan ama. Umur bapak bapak yang tamu yang pernah berdelegasi saya ditanya oleh komen dan komen dulu untuk gitu. Mengapa nah, kok mama dia kok... sekolahnya baik-baik baik, mana-mana baik. Apa itu? manajemennya di mana? Saya katakan manajemennya di tinnatulati wa nusuki dan beliau seorang muslim mengerti dia nah, itu ya. Nah, kalau itu mau diganti Pancasila dan bisa kalau di narasi Al-Qur'an Ini nanti besok dapat surga kan? dapat bidadari apa? Itu? Kalau Pancasila, kalau surga. Ya. Nah, alhamdulillah nah, kalau pemerintah sudah tahu itu. dan pemerintah tidak ingin merubah Islam mau tidak Islam tidak bisa diganti Islam tidak jadi, oleh karena itu, maka waktu itu kami pimpinan pusat Ya merasa kalau cuma pimpinan pusat saja mungkin kurang kuat Kita ajalah bapak-bapak ketua, ketua wilayah Kita ajak, sebab ini percanggungan bagaimana kepada Allah Besok itu di akhirat tanggung jawab kita bersama Nah, runding-runding sampai bahasanya pun oh. Bagaimana? Alhamdulillah pemerintah sendiri juga sudah nah, sampai Pak Arto itu sampai mengatakan Pak eh? E sudah yang jelas, dia yang jelas Muhammad nah, gerakan dalam gerakan bawah Amar sumber Quran dan Sunnah Rasulullah, Rasulullah Lalu di bawah asas pancasila. Tidak ada hubungannya. Jadi yang dimaksudkan asas Pancasila ini yaitu asas kebangsaan, kemasyarakatan, dan ke negara. Tidak ada apa-apa. Nah, saya bilang waktu itu, ya ya, pilihan. Pilihan nah, itu klasa, ya, ya yaa, yaa, yaa, yaa, yaa, nanti kita berundingkan, bingungan, pindingan pusat. Nah, itu waktu saya. Lalu, gitu, nyatakan, apapun terolah-olah dinyatakan waktu itu pakarto nampaknya belum nampol gitu. nah begitu ya. sehingga ketika saya memberitahu insyaallah muhtamarn bulan februari bulan januari tanggal sekian akan bisa kalau bisa pakarto terakhir membuka jawabnya iya insyaallah pemuda asar muhammad syiah terima kasih sebentar kayak seperti nah, itu saya tidak bukan diem saja saya tidak, kan Pak Harta tidak akan mengatur acara pelelangan, saya tidak diem saja, <tuk> jadi saya diem saya juga diem, amin. Ya. Cuma sebelum itu itu Pak Harta itu memberi atis, <tuk> memang kalau mau mudah Pak Muhammad Syamsuddin soal terima ketidak tunggu saja nanti kalau undang-undang kehormatan itu sudah selesai nah, itu, itu perkataan pak itu tunggu saja nah rupanya ini kalau yang diambil oleh orang sudah tunggu saja tujuh belas Juni selesai begitu selesai begitu kami bilang besok sungai gimana sudah selesai ya nah, sudah kalau nah, sudah, nah, sudah. Nah, sudah. Nah, tinggal di apalagi perjuangan perjuangan ini kita berjuang ini dirubah ini ini ditambah ini agama jangan dipancang syarikat pancang sila perangkat agama kemudian semua itu masuk semua tapi itu 80% persen terus terus berjuang dan menurut kata multi dalam hidup cari departemen dalam dan yang begitu itu semua ya. nah ini bukan untuk membanggakan diri yang betul-betul berjuang ikut mengurus nah, undang-undang itu cuma mungkin. Jadi ya kita bersyukur Alhamdulillah bagaimanapun mungkin kita, kita ini tidak tidak kian. So kita juga oke, oh, ngomong pemerintah ini pemerintah itu atau kita nggak, jadi nah, kita nggak mau dan itu mengerti ini tidak saya juri saya tuh misalnya. Kalau air dulu dengan pemerintah Belanda dulu kan bisa Indonesia. Nih, nih oh, oh, <murances> ha, Dan jangan <t> <cosella> Tapi sekarang ini sudah, nah, itu juga, oh, waktu -waktu saya Pak Lokman, Pak Ramli, itu, Pak Dr. Kosneti, jadi orang delapan ini. Saya biasanya kalau sama Pak Harto saja, ya, kalau itu... segelnya bahasa bagi Tapi pernah waktu itu ada Pak Ramli, ada Pak. Lohmat? lu Saya lalu ngomong jangan banyak. Pak ini masyarakat. saya saya paksa pakai bahasa Indonesia." Kata tidak, "Eh, bahasa Indonesia saya tidak <tuk> <tuk> <tuk> Bapak-bapak, ibu-ibu, maksud saya ataupun maksud kami pimpinan pusat menjelaskan Ini bukan kami itu menerima, itu lalu menerima sejata tanpa usaha rendah Kami ikhlas bagaimana supaya apa yang dimaksudkan pemerintah itu berhasil Tetapi itu tidak akan melanggar pandang Begitu juga apa yang kami sabar, Nah, <tip> Kalau <tip> sudah Jadi maksud pimpinan besar ini betul-betul sampai sekarang kami nah, pimpinan besar punya banyak berapa belas itu orang kemudian ditambah daripada ketua-ketua wilayah Kemudian akhir-akhir ditambah anggota anggota Semua itu bismillahnya tetap Yaitu akan menegakkan agama Allah Akan menegakkan kalimat Allah di dunia Indonesia ini Tetapi di samping itu juga karena kita ini berada di Indonesia Yang tidak melanggar daripada peraturan peraturan Indonesia Ini maksudnya jadi walaupun kita itu membawa agama Allah Barang di antar, begitu di Indonesia, Indonesia, masa, kalau kita tahu, ya pakai helm jangan tentang itu pada kalau belum punya ya pinjam <San> ya, ini tapi, <San> jadi dengan dan agama Allah tetap kita akan menurut perintah Allah betul-betul kita jangan melanggar tapi kalau sampai melanggar kita nanti bisa jadi kafir kita bisa jadi munafir kita jadi musyrik Ya <tuh>. Alhamdulillah juga kita mohon ampun hidup ini cuma sekali ini dan sebentar lagi selesai saya ini sampai kapan walaupun tahu ini tadi Kemarin masih itu yang meninggalkan. Nah, Sekarang tidak. Karena oleh karena itu maka Muhammadiyah atau pimpinan besar Muhammadiyah dengan bukan niat apa apa dengan tidak ada maksud membujuk, menipu dan terus terang tidak. Lagi sampai menjual agama, menjual iman, menjual sama sekali tidak ada. Jadi niat kita tetap beli ilah dan Jadi. Oleh karena itu, kalau kami mempunyai keputusan-keputusan yang berhubungan dengan soal perubahan anggaran dasar, kan, anak -anak. kalau yang berhubungan dengan tiga, insya Allah semuanya itu sudah, kami bicara kebunungan baiklah. Betul-betul kami sudah dengan sungguh-sungguh, dengan sejahat yang kita perlindungan jawabkan kepada Allah, bukan sekadar sembarangan. Nah, begitulah. Keterangan yang saya terangkan, bahkan kemudian mudah-mudahan kita tidak mencukupi, karena sudah pencerahan dengan sebelah-sebelah. Kiranya sebagai kelengkapan daripada apa yang diterangkan oleh Pak Rukman, sudah diterangkan oleh Pak Usman Zumi, dan saya sampaikan latar belakang yang berhubungan dengan doa akidah, maka mudah-mudahan hal ini bisa dipahami oleh masyarakat meskipun begitu nanti di seksi bapak-bapak ibu-ibu masih bisa mendapatkan penjelasan dan lain-lain demikian dari ibu-ibu bapak itu saudara dan kurang cinta mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.